Let's oh. go. Terima kasih electrico motor motor Oh Banyak <laughs> tuh oh, no. Banyak punya pom no. laki oh, oh, kan. takut lagi anu. Black. Black. Black. Kasut Kasut lawa. <laughs> <blue> <laughs> Ini nampak muka, nampak dapak kecetnya. Buru-buru itu bola tadi loh ah Jangan <tuk> jangan, Kok oh, Peminat peminat peluran tuh. Oh. Peminat nomor satu Peluran Semangat Oleh kerana Dia punya misi Dari peluran Jadi Tantap peluran Peluran nomor satu Hahaha oleh kerana misi ya, misi dari bulan ya. Uy, nah. nah tatap tatap baluran. <laughs> Uy, teman -teman. Oh, ada, ya. Oke. Masih. ada Berbalas-balas ya. Kita ada penyokong-penyokong Dari beluran dan juruan Dabawan oh. Di ruangan tempat apa penonton Agak hangat Bawa lah eh? Bawa lah oh. Bawa penyokong beluran dan juruan Dabawan Okey Dabawan Bawa lah Oh, kasih tajam sikit, kawalan. Ha. Nanti kita Apa sudah jadi peluran? Peluran. <laughs> apa sudah jadi peluran Bolehkah peluran mengatasi napawan begitu tumpuan sekarang berku wanita Tumpuan sekarang Bergu wanita, uh, nampawan pas uh, lawan Boloran. Abes ngabatekong nato. Oleh kerana ya, keadaan hangat yeah. di sini. Oh, yes, Allah, azzam keadaan begitu sengit sekali di Dewan Datuk Salih Sulung menyaksikan pelawanan ah, Nabawan menentang goluran masing-masing masing masing menunjukkan skill ah oh. ini dia punya kongkat baluran jurulat di tambahan jurulat tambahan jurulat di import jurulat <laughs> di <laughs> oh inilah dia pemain-pemain dari peluran ya, mewakili zon sendakan <S graffiti> Ana uh, Berem <laughs> <Yeah, yeah. Uy. laughs> uh. dan itu tenang gila, gila, tenang gila. Wow. Uh. Bye -bye. kena tenang ada lima macik macik di sini Nang iler panjangnya oh, aduh panjang juga, deh. Cek iler cek. Manada di kelas yang bertugas di kelas kambing, utama yang Unamala perlisan 1 di pemain di pembantu kedua. Jadi boleh. Masih. sana ujung. Ujung sana. Kita akan men pada Hey, hey!